Sayatnya, mengapa kau pergi bisa saat begini Dikalah hatiku terlukis namamu Kalau memang tiada jodoh apalagi naku heboh Dah teman pada. Sahan ini di hatiku melebar sayatnya mengapa kau pergi bisa begini Hey Bo, aku malu pada teman pada se. Bar sayatnya, mengapa kau pergi bisa begini? Di kala hatiku terlukis namamu, kalau memang tiada jodoh, apalagi lagi naku hebo? Pada teman oh. Pada semuanya Go, no, go, no. go! Dahan ini di kala hatiku melebar sayatnya mengapa kau pergi bisa Teman pada semua Barsayatnya Mengapa kau pergi bisa di begini Dikalah hatiku Terlukis namamu Kalau memang Tidak ada jodoh lagi naku heboh Aku malu pada teman Pada semua